kau lagi, kau yang kau cintai. Ningsa, malunya buka i. buka no, ngopi ya, ya ngapi, no. Selacana, né, pas, sih, jalan, hujan, bar cerah ya, hujan loh. Nih, jauh meraih, ujan, Kasbesku ya, borot so, apa? Lo sok patah ini Tak sih saya ini ngolor banjir lor. Enggak, udan biasa. mantu nih di kok nol? tak tambang tak kayak ke ngarepan kena bahan terkaitan ya? ini? sampai Rene ini ya. Lalu, Lalu, ngutang pak gajah mati nih gak gue ngutang sama saya kaya lo dibayar aja dapat dibayar ya ngapu si omong pak sampai Rene ya ini utang dua orang nih gajah gue like duit pora Rene Gak aman tidak aman wek lagi apa kolam-kolam lele dipagri dhuwur. dan wow, resik. ora turah Wah, paling apa <tuk> Kak aku ngutang. Aman, total ini malah kabel lo. duit wah, kayak geger Ya Kopi Eh, mau aku ini. Terus dan banjir sini, telur ambles, jadi ya wajahnya gue curi, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, telur empat, bisa turu barang untuk ceng Ya Tidak. kalau Iya, kadang mampu, kadang, mabu, kadang, -kadang... Hmm. Ya, parah parah. So Kematian -so, kemarin kan berarti kekuatan. Oh. Tapi tenang, orang tam. Nah, iya, kocok kocok ya ini. cepet kopi Aku mau bebas. Aku malah nih. gue kembung ketemu. Ki ki kopi berarti ra sepiro. Musuh nyusuk gek kowe lho sering pang ngono iki. Masane apik ngene. Ah kalah wes kalah stres awake dhewe. ya Ki kok utang utang-utang kudu bayar loh. Hiroshima, bom, tetok cur, gerak-gerak bom. Kita hancur gara-gara bom. <tuk> <tuk> <tuk> Salahe sapa? Utang daerah kura kau ini, daerah nek, bah, go lo, eh. Beno, sama liat, oh, kok, kok biku, gulanya tidak ya tidak? ada bakule manis hmm? sih? oh pindah cari ya? nyeh pindahnya enak dikasih tadi? meja niat tak bakar lo mejo, dia <tuk> diserbetin gak niat mah tuh udah pembeli raja bro kok ngaleng mentah ya kok punya telungnya itu rojo ini wih, ayo disini oh, oh. ya rojo kalau kok tiktokan barang ini lho lah nah, kok lo meneng kondangnya kapan tak butuh kondang Kalau lo, nyeput gitu Yuk, ya, brother, yuk, ya, Rene sal kok, protes. Saya tau jangan, jangan. semua bocor, capek, tau mejo, malah ke sini ya Kopinya dulu semutnya, lu kepeleset neng pati, <tos> kato, <Kapin>. Oh, gue singgale kan? kopi, kopi nih, emang neng diyo. Rutengkas, rutengkas, rutengkas. Yeah. Betul, gua nggak ada Wah, sah, so, mm. yang ngelelawar. Oke, sing mah tuh neng Umar Rarabucu nih. Emak hmm. gitu Oh, oke, pinggir itu selut Wah, mm. sana, oke, sing nih Oh, ya, serak ke belum? Marianya serak semangatnya, betul. Mm panti ya, apa ka Bapak Ewa Nggak, tahu? So. Ora, ke. tunggu yang biasa ngat ngar, tetoh, tetoh. tahu, mangewu. tahu, mangewu. Okay. Mano, jam pagi, baru, subuh Tertahu like sore, tunggu sawah oke, okay, siap, ready itu, apa? Banyu larang tho kopi umume beg gimana separuh separo iki. Lek kakek iki ora legi, ora kroso kopine. Demi ora apa-apa. Neh, tambahi Ya aja dingki. Lha ndi arep ae? Lek iki saye-saye menbane opo kowe samping saye? sah, atasi. Mo hmm. daya ger iki tok wis ora jagongi. Seduh kopimu sa, sudahi sedihmu, sedihmu. Nek sayange nek korek baik ini sarankan, apa apa ini? Hmm. Aduh jaluk aku paling ora, loro-loro. Heeh tak umum. <tos> ya, seru menikmati indahnya dunia. Hmm. Jernih dunia, tipu-tipu. orang oh, hmm. Dunia ya nyata, tipu-tipu yo menungso nek gue. budeng Wah, kayak kayak. nyaman ya. Nopo to? Rene layangan. Cara di polisi cocah lo loruh lek ngopi enak apa itu? apa itu? apa ini? didikannya ini ayo, batu aku beli mana, ngopi yang indah <tik> nampu, Sesak, hutan langsung nelayan. Oh, tengah, entah sih, sudah ku ya. Sayang, cuma mancing iwan. Oh, mancing iwan. Oh, oh. banjir, banjir. Oh, iwan kok belum mm bangun? Banjir waduh -hmm. mancing di okay. akhir. Oke, mm -hmm. pasar yang leheran. Dari pasar, selalu um, Bu. Mancing gratis, minyaknya uh, main-main. di pasar, bro. Kan, ini susu, pokoknya. Gegong Doni Heri, Mas Boy, Boy, Boy, Bos, Iya, Mas, Aku, Kay, Maniak, Manik Mania, Lo, Kay, Keprok, channel U, Dili, Dili, Boy, Fishing Team, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, main mau ya hmm. Hmm. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat. aku tuk orang? Hmm. ya orang-orang orang-orang melarat melarat, kuat oh iya tangannya itu pada nunggu, teteh, paham tangan, ya yuk, ya, bisa kira-kira lho goblok mau tangan tangan tak mau iya, mau aku lho beli udah lo aku tak mau pikir cahit waaah kok besok dewa malah oh bisa bicara beres dia aja nih. Wah kamu nggak korek kaya ya? Wow dibangun tadi bedak. Renkuraan. Oh, kene kene. Biasa berkulit nih. Ning loh. Ini penting Lari lari. Eh, kaya geremo suara nyaman aku. Netan bucai. Golayan netan nih. No. Dia senang tunggu dona warnaku di Aku tak nututti nyaman ya Ah, tunggu dona guek ini masih enek maunya sa, mesti, mau mesti. ada sarmila itu bernyaman malah melayu ini mau mau apa jenisnya, magnet no, min narop plus, min narop mindeng, duper abal toh, kan dia betul kekeyakinan toh, oh. sing nyaman yakin yo, ya. ini sarmila yakin nurah, besoklah cek toh, ini masih enek mau nih lagi, bisnis ini kena yo. Wah nyaman tenan baik lo ne? Nah, aku bergaya tak dulit oh kayak gini terus tak klek klek ngalinging -ling ngalinging sih bion bion masannya rakyat lian tapi ya layang aku di klek klek enggono man man, hei oh, tak dulit aku di bengkok oh aku di dpo pernah no bayi. Belum, ya. Nggak ada nggak ngalau. Belum mau nih, mau nih. Marungku, orang ongkos nabi. Nah, aku celok-celok coba -celok alhamdulillah. Sesar, eh, angin-angin itu. Eh, baik-baik. Kegilaan ya, kaya lorong. Nih, ini apa? Goku di wilayangan Ini usul saya dong. Kaya ini kan, ini ya. B. Jadi, saya mau mandi di sana. mau angin, ini rasa bumbu, rasa oh tak kau. Oh, sebutan ini ya, layangan besar. Ini aman, Kan umur, ini, ini, juburan, loh, ini, ini, apa, ini orang? Bukan, aman. Oke, sandalku, Terus. Berhubung aku seperti kelingan yang bian Kita klek kelek aja lah yang aneh nyaman. Kumpung nyaman, kan satu. kamalandakmu mumpule nyang apa aku apa asak kok piye goblok blog tau nggak ngedul nih, nah, aku sesonojo lagi wong layangan kue setel zaman sesmono tenglo, dan ini ya ayu tapi gue blog ini loh, nomor cici cici, kemundu, Loh, loh. loh kocok lagi kok cecak lagi, kok kanan kiri ngono lagi cecak lagi, pagi pepelaku nih masih sarmemi lagi, wah kita ngono lagi. Jadi pelakunya mesti kekwe guys, serabut ngeklek nih kanan kiri. Iya lah, karena aku sopon nih. Baik, mau mulu toh. Jadi api mau pas ngejulih. Deh, koi lo beranggeli bian-bian kai, he? Biian kai sing andi lo serat. Beranggelingnya pas kwe ngekle ngeklek layanganku kwe, don. Kapan? Aku lo ora. Besok kapan ngebengalali, abang lali? Neng lali? Lelali, oi aku. Kasang guguyoe? Lo, sesapa tau Kudu lagi, Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Wess, ini lalangan, kurang dosa Ya lah kok, ini apa Semangi. Semangi iya orang temen mesti wadul ya oh iya sandalku kerry hijau tak enek itu nargu Elsa, nargu ke Aja Gelung, eee, cakep! Eee, kamu tuh beban loh! <tik> nargu ini, eee, tenangnya semula, hai. Bener, wisata, eh, wisata <tik> Ii kok kilo tak aku? nangis? malah nangis sih. Layanganku Aku lu Aku pengen nangis terus. main-main, main-main. mainanmu lho nyapa, lho pas kaya cahaya yang ngeleng-ngeleng-ngeleng malah lho masa lho ya kapan lho? pas kaya lho hundi gini lho ya pokok nandori bakal ngunduh paman nandori api oleh yu api panandori elek yu elek karma masih berlaku Samesti dingin timun lek nah, maling aku serau blas <laughs> oh, oh. eh. men eh, Apa? apa? <tuk> Rasanya, eh, susu, <tuh> -oh, nah, usai, lo